Hp. Tukuhna menal jualat hal Ya. Atruk al jihaz agliku. Hpnya kalau bisa dimasukkan ke, ke dalam kantong. Jangan sibuk dengan hp. Akal mensya mungkin. insyaallah kurang dari satu jam kita akan uh, belajar di sini. Testiya antasber akal mensya al telepon. Kira-kira kita bisa bersabar nggak kurang dari satu jam dari hp kita? Mungkin. Mungkin atau tidak? Alldiyo krihati buana ashabu. Ya. Pokoknya siapa yang ngeluarin HP nanti kita ambil HP-nya. Tepakna, sepakat, setuju semuanya? Qaribu ala nashwin. Silahkan maju. Ya, kalau masih ada jarak yang bisa untuk maju merapat silahkan. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum wr. Wb. Nuriat, di hari ini malam, akan belajar materi yang sangat singkat yang disebut al-Usulah Sista. Belajar al hari ini enam Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Alhamdulillah guru kita Syekh Dr. Haitam Sarhan hafizahallahu taala membuka pertemuan pada kesempatan berbahagia kali ini dengan sebuah muqaddimah yang dikenal dengan khutbatul hajah yang berisi pujian dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga persaksian bahwa tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah serta persaksian bahwa nabi tercinta kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan juga utusannya. Jaman sekalian dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau memohon kepada Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala ya memberikan kita semua taufiknya pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Beliau mengatakan bahawa pada kesempatan kali ini insyaAllah kita akan membahas sebuah kitab dan matan yang ringkas yang dikenal dengan Al-Usul atau enam prinsip penting. Ya Syah. La taktub. Aghlaq kitab aghlaq al-daftar. Hmm. Tutup bukunya. So. Aghlaq. Tutup bukunya, jangan ada yang mencatat. Semuanya fokus dengan apa yang disampaikan oleh oleh beliau. Hadhi al tauhid enam prinsip penting atau enam prinsip besar ini ya, berkaitan dengan tauhid, mengesahkan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lima <tutup> ya, tauhid. Ya menjadi pertanyaan, kenapa kita harus mempelajari tauhid? Lain <tutup> tauhid, hukum Allah Subhanahu Wa Taala al karena mentauhidkan Allah merupakan hak kepemilikan Allah Subhanahu wa taala yang diwajibkan atas seluruh hambanya. nya Allah Subhanahu wa Itu yang pertama. Adapun yang kedua, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima ibadah siapapun kecuali dengan mentauhidkannya. Yang ketiga, karena tidak akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala kecuali seseorang yang bertauhid. al hasanat. Dengan Tauhid kita bisa memperbanyak pahala dan ganjaran di sisi Allah. Dengan Tauhid juga merupakan salah satu sebab yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Dengan Tauhid kita juga bisa mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad Alaihi Wasallam. SAW. Ya. Boleh jadi ketika kita keluar berjalan di luar sana Ada seseorang yang bertanya kepada kita Apakah kita adalah orang yang bertauhid? Pasti secara spontan jawabannya adalah Ya saya adalah orang yang bertauhid Pasti dia akan bertanya kembali Jelaskan kepada saya apa itu tauhid Kalau kita tidak bisa menjabarkan menjelaskan hakikat tauhid Berarti persaksian kita adalah persaksian dusta Mungkin ya musyrik. Nah, ada lagi yang bertanya, apakah kita adalah orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala? Pasti kita akan menghindar, kita akan mengucapkan, aku berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari perbuatan syirik, aku bukan ahli kesyirikan. Baik, dia akan bertanya kembali, apa itu hakikat kesyirikan? Apakah engkau mengetahuinya? Apabila jawaban kita adalah kita tidak mengetahui apa itu hakikat syirik, maka tidak menutup kemungkinan bahwa kita akan terjatuh dalam kesyirikan yang besar sementara kita tidak menyadarinya. Tidak ada yang Beliau mengingatkan kembali Tolong kita jaga kedisiplinan kita ketika kita belajar Jangan ada yang berbicara sendiri Atau mengajak bicara temannya Taib. Izan, lima'da ya. Kalau begitu Untuk apa kita belajar Tauhid? Nah, tadi adalah jawaban ya, Kenapa kita harus mempelajari Tauhid? Nah sekarang beliau bertanya kembali Kenapa kita harus mempelajari Enam prinsip besar yang dinamakan Dengan al-usul siddah Nasihat al ulama ya, Alasannya yang pertama adalah karena Ini adalah nasihat dari para ulama Untuk mengkaji kitab ini Al-adad Jika dhukira al-adad Di nusus al-kitab Al-sunnah Hal yuhadad bihada al-adad Atau yumkin nazid alay Ya'ani Misalnya Arkana al-islam ar Khamsa kata bon nah. di sini ada sebuah pertanyaan yang perlu untuk kita perhatikan bersama jumlah dan bilangan yang tertera di dalam Al-Quranun Karim dan sunnah Nabi saw. Alaihi Wasallam Apakah jumlah dan bilangan tersebut adalah maksud atau termaksud di dalam nas artinya kita bisa menambah atau kita tidak bisa menambah. Sebagai contoh yang beliau sebutkan, di dalam hadis Nabi SAW alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Islam dibangun di atas lima lima pondasi. Rukun Islam ada ada 5. Apakah kita boleh menambah rukun Islam menjadi 6 ataukah tidak? Nanzur fi baqiyyatun nusus min al-kitab was sunnah. Jika وجدت ما يزيد على هذا العدد, أصبح العدد غير محدد. Wa idza lam najid, أصبح العدد محدد. Mitalu, arkan Islam Jawabannya adalah kita melihat, memperhatikan, meneliti kembali nas-nas yang ada dalam alquranul karim dan sunnah nabi shallallahu alaihi wasallam. Apabila ada sebuah bilangan yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kita meneliti berbagai-banyak macam nas, ternyata ada beberapa hal yang bisa menambahkan bilangan ini, berarti bilangan dalam nas yang disebutkan itu tidak bermaksud. Ya, itu tidak, tidak bermaksud. Artinya bukan sesuatu hal yang tidak bisa ditambah. Kalau kita... Perhatikan ternyata tidak ada nas-nas dari Al-Qur'anul Karim dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa menambahkan bilangan yang telah disebutkan berarti memang bilangan itu secara sengaja disebutkan artinya tidak bisa ditambah. ma yazid ala adad al bil Beliau menyebutkan sebuah contoh Contoh yang pertama tadi tentang rukun Islam Contoh pertama tentang rukun Islam Ketika kita perhatikan Nabi mengatakan bahwa rukun Islam itu dibangun di atas lima pondasi. Ternyata tidak ada di dalam dalil-dalil Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Alaihi Wasallam Yang menyebutkan tambahan untuk rukun Islam Berarti jumlah rukun Islam itu paten Cuma lima, tidak bisa ditambahkan ada yang lain, jenis yang lain, bilangan yang lain yang memang bisa ditambahkan, bukan paten gitu. Contohnya adalah di dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam disebutkan ada 10 orang yang diberitakan kabar gembira bahwa semuanya masuk ke dalam surga Allah. Apakah hanya mereka saja 10 orang yang diberitakan kabar gembira? Tentunya tidak. Ada di dalam nas-nas yang lain yang menerangkan bahwa selain 10 orang tadi juga pernah diberitakan kabar gembira bahwa mereka masuk ke dalam surga Allah Contohnya adalah Ummahatul mu'minin Ibunda Ibunda dari kalangan orang-orang yang beriman Yaitu istri-istri Nabi SAW Alaihi Wasallam. Qail Why didakul Qail Why didakul Qail Why didakul Qail Why didakul Qail Why didakul Qail Why didakul Qail Why didakul Qail Why didakul Qail Why Nah, yang menjadi pertanyaan berikutnya, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan e, di dalam sebuah hadis bahwa ada 10 orang yang dikabarkan akan masuk ke dalam surga Allah, sementara jumlah mereka sebetulnya lebih dari 10. Begitu juga, ya. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa ada lima e, e, sifat yang merupakan fitrah manusia, sementara di dalam hadis yang lain Ternyata ada sifat-sifat yang lain yang merupakan bagian dari fitrah manusia. Sebetulnya apa tujuan dibalik penyebutan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap bilangan seperti ini? Hada min husn ta'liman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arada min as-sahabah Allah alaihim fi majlis an yahfadhu 'ashran mubashirin bil jannah, hatta idza kharaju min majlis nabi sallallahu alaihi wasallam, istata'u an yatadhakkaru ha'ula' al-'ashra yadhbutuuhum. Naam tentunya jawabannya ini merupakan baiknya atau bagusnya metode pendidikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan para sahabat bahwa ada 10 orang yang dikabarkan akan masuk ke dalam surga Allah ini tujuannya adalah agar para sahabat bisa menguasai apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Alaihi Wasallam sehingganya ketika mereka keluar dari uh, dari dari dari masjid misalkan ya keluar mereka bisa menghitung apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa jumlah yang tadi disebutkan oleh Rasulullah yang dikabarkan masuk ke dalam surga ada 10. Nah wa mithlu al-an hina sanadrus usul 6. Hunaka fil Islam akthar min 6 usul, lakin al-yawm nurid tahfadzu wa tadhbutu tadhbutu usul 6 min usul al-Islam. Ya. Sama seperti halnya dengan kasus yang tadi kita sebutkan, permasalahan judul dalam kitab ini yaitu al-usul usidtah. Enam prinsip dasar atau enam prinsip penting diantara prinsip-prinsip Islam. Karena... Di dalam syariat Islam, ada banyak prinsip yang harus diperhatikan dan dijaga oleh setiap setiap Muslim. Hanya penulis rahimahullah ketika menyebutkan enam tujuannya agar kita bisa menguasai dan menghafalkan dengan mudah. Enam prinsip ini insya Allah mudah untuk kita fahami. Al-awal ikhlas, prinsip yang pertama adalah. Mengesahkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi lawan dari ikhlas yaitu apa? kesyirikan. Al-thani al-ijtimā', la an najtami' kama ijtama' an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wassahabah radhiallahu alaihim. Wa al-ijtimā' al-iftirāq, la naftariq. Naam prinsip yang kedua adalah bersatu berkumpul sebagaimana dahulu persatuan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan lawan dari persatuan adalah perpecahan perpisahan makanya kita sebagai seorang muslim diminta untuk bersatu ya dan dilarang untuk berpecah belah bercerai berai. Nah, asal nah. Al al al Wadidduh, wal wal Prinsip yang ketiga adalah mendengar dan taat kepada para pemimpin-pemimpin kita Yaitu pemimpin kaum-kaum muslimin Dan juga mendengar dan taat kepada para ulama-ulama kaum-kaum muslimin Adapun lawan dari prinsip ini adalah tidak mendengar dan tidak mau taat dengan e, pemimpin kaum muslimin. Caranya boleh jadi dengan e, keluar dari ketaatan pemimpin atau dengan demonstrasi atau dengan cara-cara lainnya yang memang dilarang dalam syariat. Aulia al-Rahman wa Aulia al ziddahum. Ma'rifat Aulia al-Rahman wa Aulia al Naam. Prinsip yang keempat, kita penting untuk mengetahui hak wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala dan bisa membedakan antara wali Allah subhanahu wa ta'ala dengan wali-wali setan. Yang merupakan lawan dari wali-wali Allah. Nah. Dan dan juga diantara prinsip yang penting untuk kita ketahui adalah mengetahui sebetulnya siapakah mereka yang dinamakan para ulama dan mengetahui lawan dari para ulama yaitu orang-orang yang mereka menyerupai para ulama tapi pada hakikatnya bukan ulama dengan kata lain adalah ulama KW. Babul Ijtihad Mفتuh Yeah. prinsip yang selanjutnya yang harus kita ketahui bersama bahwa pintu ijtihad di dalam memahami agama Allah Subhanahu wa taala itu terbuka lebar tidak akan ditutup sampai hari kiamat, sampai hari kiamat tiba dan ini mengundang kita jemaah sekalian yang dimuliakan Allah agar kita berusaha untuk bersungguh-sungguh dalam mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hari tadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mempelajari perkataan para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam agar bisa mencapai kepada derajat ijtihad ya dan lawan dari prinsip ini adalah orang-orang yang mengatakan bahwa pintu ijtihad telah tertutup sehingganya mereka tidak mungkin untuk mempelajari Al Qur'an dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan terjatuh dalam jurang taklid. Nah, ini adalah enam prinsip dasar yang sangat penting di dalam syariat Islam. Telepon. HP-nya. Siapa yang megang HP? Boleh pinjam HP-nya sebentar. Hati. HP-nya boleh dibawa ke sini. iPhone. Lato kerja telepon ya syukajelas. Duduk. kalau begitu jangan ada yang mengeluarkan HP. Nah Jika nabda bil asal awal. Kita akan mulai penjabaran dari prinsip yang pertama. Ma'awal awal. Tadi apa ya? Prinsip yang pertama yang telah kita sebutkan. Al ikhlas wa shirk. Na'am. Ya, yaitu ikhlas, mengikhlaskan ibadah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan lawan dari ikhlas adalah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam beribadah. Na'am. Indana surah kamila ismaha surat al ya. Di dalam Al-Qur'an ada sebuah surat yang dinamakan dengan surat Al-Qur'an, eh surat Al-Ikhlas. Ta'dil al, -Ikhlas. Maaf. Ta al Dan surat Al-Ikhlas ini pahalanya senilai dengan sepertiga Al-Qur'an. Kenapa dinamakan dengan surat Al-Ikhlas? Karena memang ayat-ayat yang ada dalam surat Al-Ikhlas... ...itu betul-betul murni menceritakan tentang sifat-sifat Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kisah, tidak ada cerita. Semuanya berkaitan dengan Allah subhanahu wa ta'ala saja. <Sess> <Sess> ya. Ada perkataan lain atau pendapat yang lain... ...yang mengatakan bahwa dinamakan dengan surat Al-Ikhlas... Karena surat Al-Ikhlas apabila difahami dengan baik, itu bisa memurnikan, bisa membersihkan, bisa mensucikan hati seseorang agar tidak terjatuh dalam kesyirikan, sehingganya bisa mengesahkan ibadahnya untuk Allah. Nah. Labud an subhanahu wa al al al al Dan kewajiban kita dalam bertauhid adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam tiga macam tauhid, yaitu: tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid asma wa sifat. Dan lawan dari tauhid adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, berbuat kesyirikan, baik itu di dalam rububiyah Allah atau dalam hak uluhiyah Allah ataupun perbuatan kesyirikan dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan rida tidak akan suka, tidak akan rela apabila haknya itu dibagi itu adalah merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala mutlak yang tidak boleh diberikan kepada selain Allah baik Ibadah itu ditujukan untuk wali. Ataupun untuk nabi. Ataupun untuk para malaikat. Ataupun untuk jin. Ataupun untuk yang selainnya. Nah. Prinsip yang kedua apa? al, al Prinsip yang kedua? al al Ya prinsip yang kedua adalah bersatu. wa Yang... Yang lawannya adalah berpecah belah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingati umatnya dari dari perpecahan. Ya. Dan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan umatnya, mengajak umatnya untuk untuk bersatu. Bahkan di dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ya bahwa kelompok yang akan selamat, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau yang dinamakan dengan firqatun najiyah, beliau menyebutkan. Dia adalah al-jamaah. Mereka adalah orang yang bersatu. Dalam riwayat lain dijelaskan arti dari jamaah di sini adalah yaitu orang-orang yang masih berpegang teguh dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan diikuti oleh para sahabatnya. Dimana kita bersatu dan berkumpul bersama untuk menyembah dan beribadah kepada satu Tuhan. Nabi dan mengikuti satu nabi menjalankan satu syariat e, mengarah ke arah kiblat yang satuma Wah dan bersatu untuk menjadi satu umat yang terpadu ahl fi yawm. dimana setiap penduduk daerah ya setiap penduduk e, sebuah tempat mereka berkumpul untuk melaksanakan salat lima waktu lima kali di dalam masjid tidak hanya itu Kaum muslimin juga berkumpul dan bersatu pada setiap pekannya satu kali Yaitu di salat Jumat ya, Bahkan seluruh umat Nabi Muhammad Alaihi Wasallam Dari segala penjuru dunia berkumpul di hari Arafah فالاجتماع على عليهم, Maka dari sini kita mengetahui arti dari perkumpulan dan bersatuan sebagaimana dahulu para Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Nabi Muhammad bersatu dan berkumpul itu adalah sesuatu hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu Subhanahu Wa Taala. alkitab wa 'alaihi as sahaba wa salaf as Wala ya. dan yang menjadi pelajaran penting bagi kita bahwa kita harus bersatu di atas Al-Qur'anul Karim, di atas Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berdasarkan pemahaman para Salafus salih dan tidak ber, dan tidak berpecah belah. Kemudian prinsip yang ketiga. Mendengar dan taat. Nahnu alayna... Ya. Yang merupakan kewajiban kita adalah wajib mendengar dan taat kepada para ulama dan juga para pemimpin selama tidak membawa kita kepada kemaksiatan kepada Allah nah. Sebetulnya, apa yang kita inginkan dari pemimpin kita? Al-Jannah Apakah kita menginginkan dari mereka agar memasukkan kita ke dalam surga? Sebetulnya surga diminta dari siapa? Kalau seandainya surga diminta dari Allah subhanahu wa ta'ala, kalau begitu rizki, diminta dari siapa? Diminta kepada siapa? Apakah diminta dari pemimpin? Ataukah kita meminta rizki dari orang-orang kaya? لهم, لهم hmm. berarti ya teman-teman sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala kita tidak ada keinginan dunia dari pemimpin kita mencuali, kecuali kebaikan untuk mereka caranya dengan kita mendoakan mereka dan juga Meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar mereka diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam mengemban amanah dan tugas yang mereka jalani ya Kita juga meminta kepada Allah Agar Allah subhanahu wa ta'ala Mencukupkan kita dengan karunia dan rizki dari Allah Sebagaimana Allah mencukupkan mereka dari karunia dan rizki darinya nah. Prinsip yang keempat perbedaan antara wali Allah Subhanahu wa ta'ala dan wali setan pertanyaan yang pertama siapakah yang dinamakan dengan wali Allah humalladzina Allah Wali Allah subhanahu wa ta'ala adalah sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan sesungguhnya wali Allah subhanahu wa ta'ala yang mereka tidak merasakan takut dan tidak merasakan kesedihan adalah mereka-mereka yang beriman kepada Allah dan bertakwa kepadanya. Dengan kata lain, seorang wali di antara wali-wali Allah adalah orang yang bisa menggabungkan antara keimanan dan ketakwaan. Mengkana. Maka siapapun yang beriman kepada Allah dan bertakwa Maka statusnya adalah wali bagi Allah ya, Kata beliau, ada pun orang yang tidak beriman dan tidak bertakwa Dia juga adalah wali demi Allah Saya tidak ragu dengan kewaliannya Tapi dia termasuk dari wali setan. Nama insan yang nampai nel Ya, seseorang yang tidur di tengah-tengah kuburan. Ya khumur. Yang suka minum khamer. Ya Yang gemar mencuri. La ya min bowli. Yang tidak berhati-hati dari percikan air uh, kencingnya. La ya la ya Tidak shalat, tidak puasa. La ya tibin Tidak. Banyak beribadah kepada Allah Demi Allah dia adalah seorang wali Dan aku tidak ragu tentang waliannya Namun dia termasuk dari wali siapa Dia adalah wali setan tanpa ada keraguan sedikit pun Lakin awliya al-Rahman Asya Allah ja'anni wakum minhum an yakuna Yatbah Nabi, عليه الصلاة والسلام. Ya. Adab Allah Subhanahu wa Taala ya, adalah seseorang yang memang diharuskan diwajibkan untuk mengikuti syariat dan tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayomah afdal, al wali Nabi. Sebetulnya mana yang lebih mulia di sisi Allah, wali atau Nabi? Ada Tanpa ada keraguan sedikit pun dalam hal ini. Nabi, ya, karena seorang wali apabila tidak mengikuti ajaran dan tuntunan Nabi Muhammad SAW berarti dia adalah seorang yang kafir. Nama. Walaupun wali dari Allah, yang ya yeah. lal yeah. maka seorang wali di antara wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu harus terlihat harus nampak dari dirinya ya tanda-tanda tentang uh, kesungguhannya dalam mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik dalam beribadah ataupun yang lainnya bal ahya'un 'inda rabbihim yarzuqun. Wali-wali Allah, kata Allah subhanahu wa ta'ala Wali-wali Allah, itu mereka sebetulnya dalam kondisi hidup Akan tetapi, mereka memberi rizki atau diberi rizki? Ya. Di dalam ayat suci Al-Quran dijelaskan bahwasannya Wali-wali Allah itu mereka diberikan rizki Allah yang memberikan mereka rezeki berarti mereka semuanya adalah orang-orang yang fakir yang butuh kepada Allah. يرزق. لا يرزق الله لا الله bagaimana... لا الله Bagaimanapun juga, seorang wali itu tidak mungkin bisa memberikan rezeki kepada makhluk. Seorang wali tidak mungkin bisa menciptakan makhluk. Seorang wali tidak mungkin bisa memberikan manfaat apapun kepada seorang seorang makhluk. Yang bisa melakukan itu semua adalah Allah. Makanya di sini kita mengetahui perbedaan antara wali Allah dengan wali setan. Wali Allah itu mengajak manusia untuk menggantungkan hati mereka hanya kepada Allah. Adapun wali setan, mereka mengajak manusia untuk menggantungkan hati mereka kepada dirinya karyaqu ada sebuah kisah bahwa di salah satu daerah ya ada seseorang yang mengaku bahwa dirinya adalah seorang wali wa dan dia telah memakan e, harta seluruh penduduk daerah tersebut فقير, Nah di sana ada orang miskin ya kayam ada orang miskin yang memiliki harta berupa kambing orang miskin ini tidak memiliki harta kecuali satu ekor kambing dimana dia berpikir boleh jadi aku akan sampai kepada satu titik dimana aku harus menjual kambing ini untuk apa? untuk biaya hidup ya agar aku tidak Meninggal dunia Hanya saja dia khawatir Apabila wali di daerahnya Melihat hartanya yang berupa Seekor kambing Kemudian apa yang dilakukan oleh orang miskin tadi Dia membawa kambingnya secara diam-diam Agar tidak terciduk ter, apa, Diketahui oleh wali Untuk menuju pasar ternyata ya secara tiba-tiba di jalan walinya ya wali di daerah tersebut mengetahui dia dan memegang tangannya mau kemana katanya shah, ya. amud. Ya. kata sang pemilik kambing tadi saya ingin ke pasar saya ingin menjual kambing ini saya takut nanti saya mati saya butuh uang ya. kata walinya Kata wali tadi tidak tidak boleh dijual ke pasar. Kasih saya kambingnya. Kalah ma'baghi Shayt. Tidak Tadi sang pemilik kambing mengatakan tidak bisa tidak bisa saya kasihkan kambing karena adalah harta satu-satunya yang saya miliki. Kaltara di hijara kebira huna kida. al hijara l huna. Hadi kante qatiy l rujul fil qariya. Wabah. Wakultilah. Aghtini hadi. Aghtini hadi Nah. Kemudian hafal Ya. Wali tadi mulai mengancam. Cok lihat bebatuan yang ada di sampingmu. Ini dulunya adalah kambing-kambing uh, milik satu milik seseorang yang ada di daerah di daerah ini. Ketika dia enggan memberikan kambing-kambing tersebut kepada saya, ya, saya rubah semua kambing-kambing tersebut menjadi menjadi batu kalau seandainya kamu tidak mau memberikan kambingmu untukku aku akan merubah kambingmu menjadi menjadi batu sama seperti uh, pemilik kambing yang sebelumnya ya. kemudian sang pemilik kambing ini yang orang miskin tadi memiliki solusi yang sangat jitu. coba dengarkan dulu Pak Wali sebentar kemudian Kata dia, bagaimana menurut anda, Pak Wali, apabila e, bebatuan tadi dirubah, disulap kembali menjadi kambing, sehingga banyak kambing yang akan, ya akan kita lihat. Nah, setelah itu kita bagi dua, setengah buat saya, setengah buat anda. Malah anda mujadil. Ya, kemudian kata Wali tadi, tidak, tidak bisa. Kau ini adalah orang yang yang susah untuk diajak bicara. Kalau anda Kemudian orang yang miskin, kamu juga sama. Kamu berdusta atau pendusta. Wali min kamu adalah wali di antara wali-wali setan. Ya. Jangan sampai kita ditertawakan oleh orang-orang seperti mereka. Hal sana hadha, Apakah dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan demikian? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Apakah Abu Bakar, Uthman, dan Ali radhiyallahu anhum juga pernah melakukan hal demikian? Sahabat para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para tabiin yang mulia, apakah pernah melakukan hal yang sama? Islam Abu Hanifa, Syafi'i, Malik, Ahmad, jami Para ulama Islam yang diantaranya adalah ulama empat madhab Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Ahmad, dan Imam Syafi'i. Apakah semuanya pernah melakukan hal demikian? Tidak. Nah. Tidak ada yang melakukan seperti tindakan wali yang tadi. Al Qamis. Prinsip yang kelima. Mahua. Apa itu? Al-ulama wa man tashabbaha bihim. Ya. ya ma huwa alim. Yaitu pentingnya kita membedakan antara ulama dengan orang-orang yang pura-pura uh, ulama. Orang-orang yang menyerupai ulama namun bukan ulama. Gogel alim. Apakah Gogel adalah ulama? Alim ulama atau tidak Google ya, katanya saya pernah mendengar seseorang mengklaim atau mengatakan adalah Syekh Google di zaman sekarang ya, banyak sekali di antara kita yang meminta fatwa kepada Google Padahal dalam permasalahan aqidah dan keyakinan banyak betul atau tidak? Bagaimana ya. pendapatmu? Jika Dari sini kita tahu bahwa kebanyakan dari kita tidak bisa membedakan antara mana yang ulama dan mana yang bukan ulama. Bahkan Terkadang sebagian orang meminta fatwa ternyata yang menjawab adalah orang kafir. Ittaqullah, Ya, kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bertanya kepada Google. Allah amar bisoal Alman. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertanya kepada siapa? Fas'alu Ya, kata Allah fas'alu bertanyalah kepada ahli zikir. Google. Bertanya kepada ulama bukan kepada Google. Karena Google, مثل ما <tieff> <tarena> Google akan memberikan jawaban seperti yang kita inginkan. Esal Google. Coba kita sekali tanya kepada Google. قل لGoogle الأدلة على أن إبليس ليس في النار. يقول نعم Contohnya misalkan, tulis di Google dalil-dalil yang menerangkan bahwa iblis bukan termasuk dari penghuni neraka. Google akan menjawab, siap. Ya, ternyata keluar semua dalil-dalilnya. Nah, turid al-ribah halal, la taktub le Google hukum riba ribah khata. Yeah. Al-Nas ya kulu hadah, uktub al-adillah ala jawaz akl al-ribah yukhrij lak adillah, Google. ya. Yeah. Kalau kita tulis juga di Google tentang dalil-dalil yang menerangkan bolehnya memakan riba, Google pasti akan memberikan dalil-dalilnya secara lengkap. Jangan nulis apa hukum riba, minta dalil-dalil yang menerangkan bolehnya riba, Google akan kasih juga. Nah, ini manhumul ulama, ya. wamanhum almutashbihim bihim. Maka Teman-teman sekalian ini dimulai Allah subhanahu wa ta'ala. Pentingnya kita mengetahui dan membedakan antara mana yang ulama dan mana yang bukan ulama. Iza marid. Apabila salah satu di antara kita sakit. Mada tasna? Apa yang kita lakukan biasanya? Tasal Google? Apakah kita datang ke Google? La. Tidak. La wallah ma'asal Google. Bakti jawaban kita tidak demi Allah. Kita tidak akan bertanya kepada Google. Dalam din menanyakan Google. Dalam badan tidak menanyakan Google. Giliran permasalahan agama, kita tanya ke Google. Giliran sakit, tanyanya tidak mau ke Google. Hatta ida zahab ila ahsan tabib, wukatab lahud dawa, huwa yashtari dawa, wuyaftah, wuyaqra, yataakkan mi'a bil mi'a. Terkadang ya ketika kita datang ke dokter sekalipun Dan pak dokter memberikan kita obat Tidak jarang diantara kita yang mengecek terlebih dahulu Tentang e, keampuhan obat tersebut Sampai betul-betul kita yakin 100% bahwasannya obat ini adalah untuk penyakit yang saya, yang saya alami Ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan rasa sakit yang dialami oleh badan kita Berbeda dengan permasalahan agama, terkadang kita tidak peduli kepada siapapun kita bertanya, kita ambil sampai Google sekalipun kita ambil saja. Ya, kita ini Ya. Harus mengetahui bahwa Para ulama itu memiliki ciri-ciri Dan tanda-tanda Kita mengetahui ulama Itu dari sisi ketakwaannya Dari sisi baik Baiknya budi dan pekertinya ya. Kita mengetahui Seorang ulama dari karya-karya tulisnya Mengetahui seorang ulama dari guru-gurunya, mengetahui seorang ulama, dilihat dari murid-muridnya. Kepada mereka harusnya kita bertanya tentang permasalahan agama kita. Bukan kepada siapapun yang tidak jelas. Bahkan terkadang kita tidak mengetahui ternyata pertanyaan kita, kita tujukan kepada orang kafir. Al-Khamis. Kemudian prinsip yang kelima. Apa? Prinsip yang kelima tadi yang disebutkan apa? wala ya, ulama yaitu berhati-hati dan berusaha untuk menjauhkan diri dari meminta fatwa kepada orang-orang yang tidak pernah uh, diketahui dia adalah seorang penuntut penuntut ilmu ya bukan seorang ulama As akhir prinsip yang keenam dan ini adalah prinsip yang terakhir annababul ijtihad maftuh bahwa pintu ijtihad terbuka lebar-lebar. Maka kewajiban kita adalah belajar. Kewajiban kita adalah berusaha untuk mendalami agama Allah. nadrus sunnah Kita harus mempelajari al-Qur'an dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. khalas bab al Karena sebagian orang beralasan mengatakan bahwa pintu ijtihad sudah ditutup rapat. Lā Ya. tidak. Yang benar bahwa kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Taala agar Allah mengaruniakan kita ilmu. la Tapi yang perlu diperhatikan bahwa kita tidak boleh keluar dari jalannya para ulama salaf. As ya. Beliau meminta kepada Allah, subhanahu wa ta'ala semoga Allah semoga Allah juga membukakan kepada kita pintu-pintu kebaikan dan mengaruniakan kita mengikutinya. semoga Allah juga membukakan kepada kita pintu-pintu kebatilan dan semoga kita untuk menghindarinya. beliau meminta kepada Allah semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ganjaran terbaiknya untuk kita semua kita... Ya. Setiap orang dari kita menyebutkan satu faedah yang disampaikan yang tadi telah disampaikan oleh Syekh. Pakai bahasa Arab boleh, pakai bahasa Indonesia juga boleh. Silakan. Naam Ya. La. Nah. وياكم <تصفيق> تمام وأسألون جوجل تمام يقول استفدتني لا أسأل جوجل yeah. ولو دخلت جوجل أتأكد مئة بالمئة أن هذا موقع عالم معتبر الشيخ بن باس الشيخ بن عثيمين الشيخ الفوزان الشيخ الألباني نعم no. Kata beliau ya, bahwa satu faedah yang saya bisa petik adalah uh, kita mengetahui bahwa kita tidak akan meminta fatwa kecuali kepada para ulama. Kita tidak akan meminta fatwa kepada Google. Seandainya kita membuka Google, ya bertanya kepada Google, maka kita harus pastikan terlebih dahulu bahwa situs yang kita buka adalah situs yang terpercaya, yang merupakan... Uh, fatwa dari seorang ulama yang Mu'tabar, seorang ulama yang besar Seperti Sheikh Bin Baz Atau Sheikh Ibn Uthaymin Atau Sheikh Saleh al Fauzan Atau Sheikh Al-Albani, dan ulama yang seperti mereka Naam, Allahu Akbar Allahu Akbar Allah Allahu Akbar. Ashadu an la ilaha illallah Ashadu an la ilaha illallah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 Assalamualaikum My love Let Bismillah, Alhamdulillah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. apa? Apa faedah yang kita bisa petik dari pelajaran kali ini? Bismillah. Siapa? Yeah. Ha Assalamualaikum. Lalu boleh jelitihat. Ada pertanyaan dari jamaah. Ada hal, yang ingin bertanya? Hal wujud sual? Naam نعم أبواب الجنة ثمانية نعم أبواب النار سبعة كيف الناس يدخلون جنة في أي باب النبي صلى الله عليه وسلم هو يدخل جنة في الدوس لكن نعم الناس. أبواب أبواب الجنة نعم أرسل الله سبحانه وتعالى من فضله هن أبواب الجنة في باب من أبواب الجنة وسمى باب الريان يدخل منه من يكثر من الصيام يا, يأ. كتب ليو باب السرعة memang ada delapan Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya termasuk dari para penghuni surga. Sebagai contoh misalkan, sebuah pintu yang dinamakan dengan rayyan. Pintu ar-rayyan, ini adalah sebuah pintu di mana orang-orang yang banyak berpuasa selama di dunia akan masuk dari pintu tersebut. Nah, Abu Bakar siddiq radhiyallahu anhu yudha min abu ab. Ada pun Abu Bakar al-Siddiq, orang yang seperti Abu Bakar al-Siddiq radhiyallahu anhu akan dipanggil untuk masuk dari semua pintu surga yang ada. Maka tugas kita adalah meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala daruh karinianya yang luas. Lakin, ida fatih Allah subhanahu wa ta'ala alaik bab min abu-abul jannah. Wa kunt mutqim fi hadhal bab. Hafiz ala hadhal bab. Ilzam hadhal bab. Maka yang menjadi catatan penting di sini apabila kita diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kemudahan untuk menjalankan satu di antara sekian banyak pintu-pintu surga, hendaknya kita berusaha untuk menjaga pintu tersebut, ya. Yaani, fataha Allah 'ala insan was-siyam sahl 'alaihi. "Naqulha 'indaka bab min jannah, ايضا مع قيام الليل فأصبح لا يقوم الليل ولا يصوم النهار أضاع الباب الأول ولا يمشك الباب الثاني sebagai contoh misalkan ada seseorang yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan ibadah puasa dan sebagaimana kita ketahui ibadah puasa adalah salah satu pintu surga maka tugas kita adalah berusaha untuk menjaga pintu pintu tersebut karena Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk menjalani ibadah puasa yang tidak diberikan kemudahan kepada orang-orang yang orang-orang yang lain sebagian orang beralasan atau memiliki pikiran Allah telah memudahkan dia pintu puasa akhirnya ya dirinya mengajak untuk berpindah dari pintu puasa untuk melaksanakan pintu sholat malam misalkan yang sangat disayangkan pada akhirnya dia tidak menjalankan ibadah puasa dan dia juga tidak mampu untuk berpegang teguh dengan dengan pintu sholat pintu sholat ya nah nah tolong ya dengarkan sebentar. Dia menel min usul asma wa taalimatul wa wa lagi Imam di sini ada sebuah pertanyaan dari beliau. Kita ini sebetulnya sedang berada di Surga atau di Dunia? Kita berada di mana? Di Surga? Sekarang? Kecil nas Jannah. Sekarang kita ini sedang berada di dunia. Sebagian al orang menginginkan kita sekarang sedang berada di surga. Al Nabi s.a.w. Wulidah yatiman. Beliau dilahirkan Mata dalam abu kondisi yatim. Nabi Wasallam. beliau dilahirkan dalam kondisi yatim. di mana ketika beliau dilahirkan ayahnya sudah meninggal dunia. Matat al-um yeah. Setelah beliau dilahirkan. Matat Mata al jad. Setelah beliau dilahirkan, ibundanya meninggal dunia. Kemudian disusul oleh kakeknya yang meninggal dunia. Ma'calam, ya, pamannya meninggal dunia. Ma'tet azwajah Khadijah, ya, istrinya yang menyayanginya meninggal dunia. Kul awaladan Nabi shallallahu alaihi wasallam matu fi hayatin. Semua anak-anak Nabi shallallahu alaihi wasallam meninggal di masa hidupnya Nabi shallallahu alaihi wasallam. Shahro, Nabi shallallahu alaihi wasallam disihir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang-orang uh, berusaha untuk meracuninya. fi ya. Bagaimana? Coba bayangkan seorang nabi yang diutus kepada umat ini dia bersembunyi di gua. Iden, al an dunya, Kenapa Nabi Shallallahu alaihi wasallam diuji dengan bertubi-tubi ujian? Tujuannya adalah atau di antara tujuannya agar umatnya mengerti bahwa kita sekarang ini sedang berada di dunia, bukan di surga. Di yaum qiyamah. Hari kiamat. Yujad yawm qiyama. Apakah ada hari kiamat? Yaqdil bainal khalaiq. Apakah Allah Subhanahu wa taala akan memutuskan pertikaian di antara makhluknya nanti? Idza limadha al-qalaq. Ya. kalau begitu apa yang membuat kita sedih la ya. kita tidak rela apabila kita didholimi ya. kita tidak rela apabila ada seseorang yang mengambil harta kita tanpa seizin kita ya. tapi di sini yang menjadi sikap kita yang benar adalah berusaha untuk menempuh jalan-jalan yang dibenarkan bukan jalan-jalan yang yang keliru muslim yesub. Apakah seorang muslim boleh mencelak? apakah seorang Muslim boleh mencela? yang nah, terang Sekarang yang kita perhatikan di media sosial isinya adalah apa? Adalah celaan dan hinaan. Ya. Maka sebagai seorang Muslim harusnya berusaha untuk menempuh jalan perbaikan, bukan jalan kerusakan. Lebih dari itu harusnya kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah mencukupkan kita dari kerunianya mana yang lebih utama kita mendoakan mereka agar mereka mendapatkan kebaikan Lani, yuk, tassub, tassub, tassub. La shay, bal. Ya. ataukah kita mencela dan menghina mereka kita tidak akan mendapatkan keuntungan apa-apa yang ada catatan dosa, penuh memenuhi catatan amal kita. Sebagian orang, ketika kita bertanya kepadanya, apa kabar? Dia menjawab, Alhamdulillah. Bagaimana kondisi Indonesia? Ya, dia menjawab, bahwa kita berada di atas kenikmatan. Ya. Apakah harga-harga naik? Qalal ya. hamdulillah Dia menjawab Alhamdulillah kita akan turunkan harga-harga yang naik itu dengan bertakwa kepada Allah. Ini adalah akibat dari dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Ya. Segala puji bagi Allah. Wa Bagaimana Ada lagi yang lain yang kita tanya. Bagaimana keadaanmu? Ya Dia akan menolak untuk menjawab banyak masalah. Musibah, musibah besar. Ya. akhirnya apa? Dia menyebutkan hinaan dan celahan untuk para pemimpin. Apa Mengatakan bahwa mereka telah mengambil harta kita. Malak, kahendiman? Sebetulnya harta kita ini di sisi. Riska, kahendiman? kita ini siapa yang memberi? Hah? Lima ya. da takul akal Jika anta halal fit Tuhid. Hmm. Kalau kita meyakini bahwasanya rezeki kita berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita berani mengucapkan bahwa mereka telah mengambil harta kita? Berarti di sini terlihat di sini ada halal ada kerusakan di dalam tauhid kita. Madza sana nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika kan di Makkah? Coba perhatikan, apa yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di kota Makkah? Ya, di mana beliau dihina oleh orang-orang kafir? Amalhum bihusnul khuluq. Hmm. Tapi nabi sallallahu alaihi wasallam ya bermuamalah dengan mereka dengan akhlak yang ketika subhanahu wa taala dan yang lebih menarik lagi ketika nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan kekuasaan oleh Allah subhanahu wa taala berkuasa atas orang-orang kafir keburukan-keburukan yang mereka lakukan nabi maafkan labud an islah maka yang menjadi kewajiban kita adalah berusaha untuk melakukan perbaikan di tengah-tengah masyarakat kita. Kita berjalan sesuai dengan arahan pemimpin kita, arahan para ulama kita selama tidak bermasihat kepada Allah. Jangan menambah masalah dengan masalah lain. Apakah boleh, apakah bisa kita menyelesaikan masalah dengan masalah? coba kita harus banyak mengambil pelajaran dari negeri-negeri yang telah terjadi banyak kerusakan karena demonstrasi kita harus mengambil pelajaran penting dari orang-orang seperti mereka Allah subhanahu wa ta'ala an yuwafiq الجميع لما lama yuhub yarzah الله سبحانه subhanahu wa علينا ala, nigma al aman wal iman dan لما يحب al والله lama yuhub yarzah wallahu a'lamussallallahu al nabiyyu muhammadu ala ya beliau kepada Allah subhanahu wa taala semoga Allah subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga nikmat keimanan dan juga keamanan untuk kita semua. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan bimbingan dan taufiknya kepada para pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah azza wa jalla memberikan ganjaran terbaiknya untuk kita semuanya. Allahumma amin, Allahumma amin.